Oke okay, jadi tadi setelah video kita ngambilnya sekalian video test ride lah itu ya Ini kebetulan mendung mau hujan jadi kita buru-buru tag videonya cepet-cepet Oke okay, langsung aja jadi untuk sekarang kita review motornya detailnya kayak gimana Speknya kayak gimana dan harganya dan untuk info ordernya cara ordernya kayak gimana Itu kalian nanti bisa cek aja di kolom komentar atau deskripsi video nanti gua taruh link untuk ordernya Kalian bisa langsung aja order lewat adminnya dan juga bisa diorder order lewat Tokopedia untuk motor ini, jadi kapan lagi ya? Kan order motor lewat Tokopedia, anjay. Oke, jadi kita langsung aja kita review motornya. Tapi ini gua review dalam keadaan kondisi standar. Jadi bawaan dari ininya, motornya originalnya kayak gini, cuma diganti wheelset supermoto. Dan motor ini ada juga yang versi wheelset dual, purpo, dual purpose-nya, atau biasa orang bilang bantahula. Dan untuk yang sekarang gua review ini, yang spek per tampilan supermotornya. Oke, jadi ini dia gas-gas 150 Pro Reboot nah jadi ini itu gas gas hammer 150 pro reborn dari gas gas yang pabriknya itu ada di daerah Pasuruan Jawa Timur ini satu 150cc karena udah kelihatan juga dari namanya hammer 150 pro reborn dan ini yang versi terbarunya ada yang versi lamanya cuma ini yang versi terbaru untuk bedanya yang ribbon sama yang versi lama itu bedanya yang paling signifikan ada di bobot untuk bobotnya ini dia berat kosongnya 107 kg berarti berat bersihnya ditambah oli sama bensin ya paling nambah-nambah berapa kilo jadi 110 murahnya 110 atau lebih lah lebih dikit gitu 110 kg dan itu termasuk bobot yang sangat ringan kenapa gue bilang ringan karena kebanyakan trail 150 cc yang emang peruntukan dual purpose itu rata-rata bobotnya di atas 115 kg bahkan ada yang sampai 130 kg lebih juga ada makanya gue bilang motor ini termasuk ringan bobotnya. Dan untuk spesifikasi lengkapnya mungkin kalian bisa cek aja di sini gue tampilin gambar detail spesifikasinya. Jadi nanti ya gue tinggal ngejelasin sedikit-sedikit spesifikasinya yang gue tahu secara enggak enggak secara detail ya karena untuk detailnya kalian bisa lihat aja di gambarnya gambar spesifikasinya. Jadi motor ini tuh dia pakai rangka tipe tulang punggung. Ini dia untuk bahannya ini kayaknya besi baja kayak gitulah, bukan aluminium dan untuk warna rangkanya di sini dikasih orange dan untuk suspensinya depan udah pakai upside down ini dari merek fast S. untuk diameternya ya emang lumayan kecil sih untuk diameter pipa usd nya karena ya menyesuaikan juga sama dimensi motor terus untuk bagian suspensi belakangnya dia make tipe monoshock ini dia tapi dia monoshocknya nggak pakai unitrack, jadi langsung ke swing arm dan untuk monosoknya ini terbilang cukup gede, diameternya monosok belakangnya. Dan untuk suspensi depan belakangnya udah gue cobain, itu lumayan empuk, cuma untuk bagian yang depan emang agak keras sedikit, cuma yang bagian belakang dia empuk. Dan untuk bagian swing arm ini, kalau dilihat modelnya mirip KTM atau RMZ, kalau nggak salah teh model swing armnya. Dan ini yang paling terpenting, biasa orang-orang pada nanya basic mesinnya mirip sama apa. Biar untuk substitusi partnya gampang gitu Kalau untuk basic mesinnya ini dia mirip-mirip Tiger Tiger, Mega Pro, GL Series, kayak gitu pokoknya Jadi untuk substitusi part mesinnya bisa pakai GL, GL Series, Mega Pro, atau Tiger Ini bagian pedal remnya Dia udah pakai besi, terus untuk footstepnya juga Ini udah ada step belakang juga buat boncengan dan untuk karburatornya ini tipe PE diameter 28 ya standar 150 pasti makanya PE 28 kita lihat tampilan sebelah kiri mesinnya kayak gimana ini dia untuk tampilan sebelah kiri ya jadi emang mirip-mirip Tiger, Mega Pro dan GL series udah dilengkapi sama electric starter mungkin kalau untuk GL series kan nggak belum ada electric starter ya kayaknya yang udah ada itu Mega Pro sama Tiger kalau nggak salah yang udah ada electric starter ini untuk bagian gear belakangnya. Kalau untuk wheelset, nanti kita bahas terakhir ya, karena ini kan wheelset opsional gitu, bukan bawaan motor. Sekarang kita lihat bagian dashboardnya ini untuk speedometernya, dia udah full digital, ada indikator RPM, terus kilometer, bensin, terus ini ada apa sih odometernya sama jamnya juga. Jadi, ya, termasuk lengkap lah. Coba kita nyalain. Dan lampunya ini udah LED, lampu bawahnya udah LED, lumayan terang sih. Langsung aja kita coba nyalain, untuk starternya ada di sebelah kiri, untuk nyalainnya kita harus pencet kopling. Nah. Jadi untuk knalpot bawahnya udah deep racing, jadi udah free flow, bukan knalpot yang kayak standar biasanya kayak gitu pokoknya. Ini untuk suara mesinnya. Suara mesinnya halus Dan untuk spesifikasi mesinnya yang gue tahu itu tipe mesinnya masuk ke, ke dalam kategori overboard. Overboard berarti diameter piston lebih besar daripada langkah. Langkah pistonnya. Jadi untuk diameter pistonnya tuh 61. Untuk langkah pistonnya itu 49,5 kalau nggak salah. Untuk rasio kompresinya 9 banding 1. Itu untuk rasio kompresinya. Dan yang terpenting dari motor trail itu ada di bagian ground clearance. Ground clearance itu apa? ground clearance itu jarak mesin ke tanah. Untuk jarak mesin ke tanah ini dia termasuk tinggi, 320 mm. Jadi ya biarpun motornya terlihat kecil kayak gitu pendek tapi dia ground clearance-nya tinggi, 320 mm. Kalau misalnya untuk adventure ngelewatin trek kayak batu atau kayak gitulah ya nggak perlu takut juga karena ground clearance-nya udah tinggi, 320 mm dan motor ini tuh cocok buat kalian yang tinggi badannya di bawah 165 cm dan memiliki postur badan kecil karena apa? motor ini dia sangat ringan jadi kalau di bawah itu enteng gak, gak nyusahin kita lah kalau misalnya motor berat kan lumayan nyusahin juga kan apalagi berat tinggi ah, itu udah sangat nyusahin jadi buat kalian yang tinggi badannya di bawah 165 cm tapi pengen pakai supermoto dan gak mau ribet setting sana setting sini pengennya langsung tinggal pakai ya ini Terus untuk di bagian belakangnya ini dia udah dilengkapi sama ini dia apa sih namanya behel ini buat ngeket-ngeket barang kayak gitulah. Terus udah ada spakbornya juga spakbor include sama stop lampnya nah ini udah ada stop lamp sama udah lampu sen udah lengkap di depan juga ada Nih jadi udah lengkap lah cuma ini nggak ada spion karena ya tahu sendiri saya nggak suka pakai spion <laughs> Terus untuk bagian stangnya ini dia udah tipe fatbar bar jadi kecil di sini, gede di tengah diameternya. Dan untuk stangnya ini lumayan kuat, karena gue punya yang 250 itu stangnya masih bawaan motor. Gue udah pakai jatuh berapa kali buat Willy, tapi stangnya tetap lurus, nggak bengkok-bengkok. Makanya gue mau ganti stang rental yang 250 itu nggak jadi, karena stang emang stang bawahnya udah kuat gitu. Makanya ya, sayang kalau mau diganti rental juga. Terus untuk tankinya ini dia bahan plastik, plastik transparan. Cuma untuk kapasitasnya gue nggak tahu berapa pastinya kapasitas bensinnya, gue nggak tahu. Dan motor ini masih sangat aman bahan bakarnya jika kita pakai Pertalite karena apa? Tadi dia res, rasio kompresinya dia kecil, cuma 9 banding 1 jadi buat Pertalite buat harian sangat aman. Dan kalau untuk velgnya ini, dia diameter velgnya yang belakang ini berapa sih? 325 kayaknya. Untuk diameter belakangnya 325 velgnya ring 17 untuk bannya ini untuk ukuran ban belakangnya 130 per 70 merek Zeneos jadi kalau misalnya kalian apa request yang Supermoto kalian bakal dapet wheelset yang kayak gini atau bisa custom juga bisa kalian bisa request sendiri terus untuk wheelset bagian depannya ini ukuran 300 untuk bannya sama Zeneos ukuran berapa 110 per 70 untuk ban depannya 110 per 70 untuk display depannya dia masih pakai yang kecil karena emang untuk dual purpose emang pakai yang kecil kecuali kalau nanti udah ganti supermoto kita ganti yang gede disc brake dan motor ini untuk perawatannya termasuk murah karena ya kita cuma perlu ganti oli rutin sama ya paling servis karburator karena motor ini masih karburator belum injeksi dan servis karburator kan biayanya murah lebih murah daripada injeksi jadi ya tergolong murah untuk biaya perawatannya jadi ya buat kalian yang pengen Supermoto low budget versi murah tapi bandel awet dan buat orang-orang yang postur badannya di bawah 165 cm dan per postur badan kecil dan pengen langsung pakai nggak ribet setting sana sini ya ini dia gas gas hammer pro 150 ribon kenapa gua bilang murah karena motor ini harganya di bawah 30 juta under 30 juta untuk motor trails kelas 150 cc Oke okay, jadi mungkin segitu aja untuk review singkat motor ini karena habis ini bakal gua project modif lagi motor ini makanya gua review dulu dalam kondisi standar bawaan pabrik baru habis beres video reviewnya yang kondisi standar baru kita project modifnya nanti kayak apa tampilannya setelah dimodif yang pasti gue pasti bakal ganti dekal, cat velg, cat swing arm dan lain-lain pokoknya lah. makanya ditunggu aja untuk project modif motor ini. Nanti kalau udah beres semua modifikasinya, baru kita bikin videonya lagi. Karena ini cuacanya kurang bagus tuh mendung, kadang panas, kadang mendung nih. Mataharinya ketutup awan cuy. Jadi ya cukup sampai di sini aja untuk videonya. Takutnya nanti hujan tiba-tiba ya kan? Karena hujan suka datang tiba-tiba gitu, pergi juga tiba-tiba. Itu hujan di Bandung, gak tahu hujan kota lain. Oke, ditunggu nanti untuk video modifikasinya. See you next video.